jika pergerakan Euro USD tertahan di sekitar area kritis pada kisaran 1,15942 sampai 1,16307 maka tunggu kemunculan bentuk pola candlestick bearish yang valid dengan memperhatikan juga indikator ADX bergerak ke bawah maka ada potensi harga akan menyentuh area 1,15351 sampai 1,14930 sebaliknya waspadai jika harga Euro USD terus bergerak ke atas dan menembus level 1 titik 16307 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 1.16898 sekian analisa Forex untuk tanggal 2 November tahun 2021 untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading Forex anda silahkan hubungi 081212983101. sekali lagi